semuanya well, welcome back to my channel di Said 77 buat kalian yang belum subscribe, like, comment dan share ya tolonglah dibantu. Uh, dan juga follow Instagram gua TikTok juga ada. Di situ saya upload video pendek <coughs> dari potongan YouTube ini. Uh, sebelumnya di video sebelumnya saya Upload video review tentang sepatu, to fans X Marvel. Uh, dan di video kali ini, saya akan ya berbicara sendirilah tentang puasa Ramadan gitu, tiba-tiba kayak ngelucung lucu gak jelas ya, kayak stand up gitu, kayak komedian tapi bukan stand up, ya. Ya, biasalah, cuman kreator biasa. Oke, okay, sebelum di ke videonya, jangan lupa yang tadi di like, comment, dan share. Yang paling penting, tonton sampai akhir. Oke, okay, kita mulai ke videonya. Uh, tema kita hari ini adalah tentang puasa Ramadan, puasa Ramadan yang ke 1.444 Hijriah itu jatuh pada bulan April tahun 2023 e, mengenai puasa Ramadan puasa Ramadan ini kan tempatnya peluang besar bagi umat manusia terutama bagi umat muslim itu terbukanya pintu pahala yang selebar-lebarnya jadi kita itu berpuasa bukan hanya menahan haus dan minum dan juga hawa nafsu hawa, kita bicara tentang hawa hawa itu kan perempuan ya jadi kalau hawa hawa itu kan perempuan nih Ya, kenapa setiap ada hawa ada nafsu? Ya karena si hawa bawa nafsu marah karena hawa pertengkaran karena hawa itu terjadi sering banyak di TV-TV. Jadi ya yang rasa hawa nih <gundang> tolong, <tapi apologize> ya tolonglah jangan memancing-mancing itu ya ibarat tuh. Eee, apa ya? Apa sih? Ya pokoknya jangan mancing-mancing lah. kita juga onaran, keributan, perasaan. Ya tolong. Jadi, intinya kita di bulan Ramadhan ini harus perbanyak amal ibadah. Contohnya nih, kayak salat, ngaji, perbaikan banyak lah pokoknya dan di bulan Ramadhan ini ya kalau yang gak berpuasa ya gak apa-apa jadi saya waktu keluar nih bulan Ramadhan nih ya saat inilah jam 3 sore jam 4 itu lihat orang beli aku samperin lah aku samperin aku tanyain bang beli es buat apa buat buka bukan duluan hehe ketawa dia eh, apa sih bang kata dia kan ya nggak nanya doang ya buat buka ya bukan duluan hehe tiga kali saya tanya cuma ketawa doang teruslah aku ikutin sampai ke ini tempat dia duduk itu kan tempat dia nongkrong diminumnya, kusampirin lagi kan, eh tadi kan abang yang beli bukaan tadi yang di pinggir sana, jangan, ya, terus tadi kenapa harus dijawab bukan duluan, tidak ya, dijawab malah ketawa doang, eh hey, malu katanya kan, kenapa malu? Wey? Kita dengan sama manusia itu jangan malu, malu sama yang di atas. Kenapa harus malu dengan manusia? Jangan kita tidak malu dengan Allah. Ya intinya itu gimana ya? Malulah sama yang di atas ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan malu sama manusia. Kita malu dengan manusia nggak ada gunanya. Yang ada apa sih? Manusia itu kan tempatnya Malu, dan malu-maluin, kan? Ya, ya, maksudnya tuh jangan malu sama manusia doang Sama yang lain juga, jangan lupa, jangan malu Eh, uh, Pas begitu kan, ketanya lagi Udah berapa hari, gak puasa, katanya kan? Tahu Baru kali ini yang kelihatan ya kata-kata gua kan <tawa, tawa lagi dia, gak mau jujur <tawa> ya gak apa-apa minum aja sih gitu kan jadi kalian pas ini orang tua kalian gak tau gitu kan enggak ada dia, oh, pinter kalian ya pas gua tinggalin gua keinget enak juga ya minum tengah hari gitu kan atau juga lah Gue juga nih, kepingin juga kepingin, kepingin ya Ikut Ikutlah beli es tadi kan Pas mau bayar Mbak ini Ingat kalau lagi puasa Jadi Jam 4 tadi beli Beli es, beli bukaan Gue ingat Ah oh, iya ya Jam segini kalau mau batalin sia-sia dong bawa puasa gua datang temen gua ini diminumnya minumnya aku udah nahan <guruh> mikir 10 kali mau minum kerantaran udah jam 4 sore mau batalin puasa temen gue gluk gluk gluk gluk gluk kenapa? haus gak ada air putih gak ada apa-apa minum jadi Teman gua dosa, gua juga dosa. Puasa gua sia-sia, akhirnya gua minum. <laughs> aduh, jadi aduh. Ya mau gimana lagi lah? Udah ke lanjut, terlanjur lama memendam haus. Ya. Apa itu tadi? Itulah. Di... Uh, itulah yang namanya kehidupan manusia itu harus warna-warni jangan lurus doang. kita kalau lurus e, apa ya ibarat itu kalau kita ketemu yang belok kan kita kayak melamung gitu iya ibarat itu kita sering lurus nih lurus tapi dia ketemu ketemu yang belok kan kita manung untuk di, di jalan ini kemana arahnya ya ini kemana arahnya udah jalanin aja kita hidup Walaupun kita hidup lurus nih beloknya belok, belok, belok, Tapi ingat di setiap jalan pembelokan, jangan lurus tidak pernah mengkhianati. Lurus aja gitu. Jadi tadi di setiap jalan lurus, ada pembelokan. Ingat jangan lurus tidak pernah berkhianat. Tetaplah lurus jangan pernah ngikutin jalan yang belok sama halnya kayak ikan sungai ikan sungai ini identik dengan air tawar kan kalau kita cemplungin ke laut ikan lautnya ini asin nih eh, dia gak bakal asin ikan sungai tidak bakal asin ketika kita cemplungin di laut nah, dari situ kita gambar ikan sungai tidak pernah bakal asin ketika kita masukin ke air laut itu satu contoh yang patut kita contoh pokoknya kalau kita ketemu temen yang dugal atau degil bandel bukan kita tidak boleh berteman dengan mereka boleh e, apa ya berteman ambil baiknya yang buruknya kita tinggal <tuh> terus juga di hari keberapa puasa itu kan pagi nih gua lagi off kerja pagi bangun tidur lupa kalau lagi puasa minum lagi pas udah duduk nyawa udah terkumpul Baru ingat. Astagfirullahaladzim kan puasa kenapa aku minum? Lanjut sudah ya, lanjut makan. Udah tanggung, ya udah makan aja. <laughs> Pokoknya gimana ya? Eh uh, gua tuh puasa-puasa cuman ya gimana ya? cuman tahun ini, dari beberapa puasa yang nggak ada Vibes puasa aja ya tahun ini, tahun 2023 Sumpah, di gua tuh nggak ada Vibus nya Biasa kalau Kalau tahun kemarin nih kan masih semangat nih Mau sahur, oke, makan, ya puasa, sampai sore, buka puasa, makan, semangat, besok puasa lagi Kalau untuk tahun ini, sumpah mana ya, kayak ada yang kurang apa gitu kan Ah, udahlah, pokoknya ada aja yang kurang itu kan jadi gimana ya puasa puasa itu kan ya emang merupakan Islam sih kan ada nih yang puasa tapi nggak sholat ya enggak dikerjain terus sebenarnya gimana ya gua walaupun gua nggak pernah puasa puasa sekali-sekali bolong bolong gitu kan lihat orangnya begitu rasanya kayak gak mikir gitu lah puasa oke okay, tapi sholat lima waktunya ditinggal gitu gue ngerasa sedih banget gitu gue pengen lah puasa iya, sholat iya, cuman ya agak payah sih emang harus bener-bener iman tuh ada cuman kayak tiba tuh kayak kalau di mesin itu support, support system gitu kalau di CPU atau komputer itu support sistem namanya kalau di tenaga itu namanya pendongkrak jadi semua tuh ada dongkraannya ada support sistemnya. kalau nggak ada itu ya udah walaupun kita nggak jalanin kita kayak ada yang kurang gitu kan, apalah jadi puasa itu kan tadi gak boleh makan dan minum, hawa nafsu hawa nafsu tadi udah dijelasin di awal eh, pokoknya harus, semuanya lah puasa mata harus puasa, hidung puasa hidung lu kalau puasa eh gak bernapas, selesai hidung itu jaga puasa, yang puasa tuh mulut, mulut sih harus Eh, uh, mana ya puasa, ya kan, mulut kalau puasa, jadi nggak ngomong dong kita, hidung kalau puasa nggak bernapas dong kita, mata juga kalau nggak kalau puasa nggak nggak bisa lihat, kuping kalau puasa, jadi ini ya, tuh puasa. Bernapas, ya, tetap bernapas hidung. Jadi, jangan nyium yang aneh-aneh gitu, kayak bau. Jangan dirasa kayak bau. Misalnya nih, setengah hari ini ada orang masak kayak masak teri, masak sambal ras itu kan enak nih aromanya. Nah, itu makruh, itu puasa hidung ya. Kalau puasa mulut, kita tuh kayak ngomong boleh, tapi jangan makan maksudnya tuh jangan apa ya omongan tuh dijaga jangan nyakitin perasaan orang lain jangan mencarut atau ngomong yang nggak pas yang, yang harus diomong tuh sama juga hal yang mata kita mata nih mata kan puasa nih bukan puasa mata itu ya nggak boleh ngelihat apa apa ya boleh tapi tadi kita puasa mata tuh ya misalnya lagi main handphone nih kalau TikTok gak sengaja di beranda, terbuka yang lagi joget-joget tuh, yang gini-gini-gini-gini. Skip aja, cok, jangan dilihat, nah itu mana ya? Makruh sebenarnya, tapi kalau enak ya lanjut ya. <tuh. <tuh. Hah, kuping nih, kuping, kuping ya, kuping harus puasa juga. Dalam arti tuh gak boleh dengar sesuatu yang kayak rumpian ya gak jelas rumpian yang nyindir menyinggung perasaan hati itu gak boleh kalau dengar sesuatu kalau orang ngomong ya ngomong ya boleh tapi tadi ya dibatasin dengarnya tangan juga harus puasa kaki tangan ini harus puasa ya jangan tentang, -tentang puasa nggak kapa ngapain ya maksudnya tuh jangan ngambil makanan, nggak nah, boleh nampol orang, sama juga kaki, kaki, kaki, kaki juga harus puasa. Ma, nah, jangan tentang tar puasa kaki, nggak boleh jalan, nggak jalan kemana-mana. Katanya kenapa kamu tidur aja? Puasa kaki gak boleh, gak boleh kemana-mana. Gak gitu maksudnya, masa tuh ya? Masa tuh gak yang ma mohon maaf nih, yang hobi ngedugem. Entah kemana Keluyuran gak jelas. Nah, itu dikurangin, dibatasin lah ya. Kalau bisa dikurangin, oke, okay, mungkin itu aja tentang puasa ya. Mudah-mudahan terhibur lah, walaupun gak seru. Terima kasih, saya Muhammad Abu Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.